ya naik kak naun kak tarat oh udah kau baru naik kamu kon batas kak naun nanti oh. oh, mau mau ada mau cuma kami keluar dulu Kek gelas, detri itu untuk patwa nih. mau angin, wang angin. Halo, siang siang, detri. udah itu ke kebun lagi, kayu tan, udah mau bungkus pakai daun timur biar wangi, kemudian ada terong asam dari kebun.